Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1-4 dari 10 film India Thriller. Sekarang saatnya kita bahas posisi 5-6. 5. T3N John Biswas adalah seorang kakek yang selalu rutin datang ke kantor polisi karena ingin menemukan pelaku pembunuh cucunya Angela yang meninggal 8 tahun lalu. Karena minimnya bukti, Inspektur Polisi Sarita Sarkar sangat kesulitan untuk memecahkan peristiwa pembunuhan tersebut. Beberapa waktu kemudian, peristiwa penculikan dan pembunuhan terjadi lagi. Setelah diselidiki, kejadian tersebut ternyata mempunyai pola yang sama terhadap kasus yang terjadi kepada Angela. Inspektur Sarita lalu meminta bantuan Pastor Martin untuk memecahkan kasus ini. Martin memberikan sedikit petunjuk kepadanya. Sarita beserta John langsung melakukan investigasi bersama-sama. 6. Kahani sebuah serangan gas beracun secara tiba-tiba menyerang kereta metro Kolkata, dan membunuh penumpang yang ada di dalamnya. Dua tahun setelah kejadian itu, seorang insinyur bernama Vidya Bakci tiba di Kolkata setelah berjalan cukup panjang dari kota London. Di kota tersebut ia berusaha mencari suaminya, Arnab Bakci, yang menghilang tanpa kabar. Dalam pencariannya, ia dibantu oleh seorang polisi bernama Satyoki Rana Sinha. Keduanya lalu pergi ke kantor pusat data nasional, DC, untuk mencari dokumen-dokumen berisikan latar belakang Arnab. Namun, mereka lalu dikejar-kejar oleh seorang pembunuh bayaran, Bob Biswas, yang ditugaskan untuk mencuri informasi tentang Arnab Bakci. Sekian video tentang 10 film India Thriller ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.